Manchester City harus takluk 1-3 atas Liverpool di ajang Community Shield minggu 30 Juli kemarin gol dari Alexander Arnold Musalah dan Darwin Nunes hanya bisa dibalas satu gol dari Julian Alvarez laga ini sekaligus menjadi ajang pertarungan bagi striker baru mereka yaitu Erling Haaland dan Darwin Nunes namun hanya Nunes yang bersinar di laga ini meski hanya bermain 30 menit saja Alan yang bermain full 90 menit dan digadang-gadang menjadi top skor Premier League justru tampil buruk. Ia gagal mengonversi dua peluang emas yang ia dapat. Padahal ia sudah berhadapan satu lawan satu dengan kiper ketiga Liverpool, Adrian. Bahkan di babak pertama ia hanya menyentuh bola sebanyak delapan kali. Sejumlah fans mulai meragukan apakah Alan akan cocok di City. Lantas, apakah Haland bisa beradaptasi dengan taktik Guardiola dan juga sepak bola Inggris? Seminggu yang lalu, Guardiola sempat bicara bahwa Haland belum 100% fit. Ia hanya bermain selama 40 menit di dua laga pramusim City. Dia mengalami sedikit masalah di kakinya. Dia baru saja mengikuti dua sesi latihan dan kami tidak mau ambil resiko, ujar Guardiola. Hal ini juga terlihat dari performanya yang karatan. Seringkali ia tidak berlari membuka ruang sehingga aliran bola sering terputus. Fakta bahwa ia hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali di babak pertama menunjukkan bahwa betapa sedikitnya Halan terlibat dalam serangan City. Alasan lain adalah ia belum bisa adaptasi dengan gaya main City. Ia cenderung lebih menunggu di depan gawang, tidak ikut terlibat dalam pembangun serangan. Hal ini justru berbanding terbalik dengan Julian Alvarez, yang terlihat memiliki peran yang signifikan. Terjadi juga beberapa miskomunikasi antara Halan dan pemain lain, khususnya Kevin De Bruyne, yang ditugaskan untuk menyuplai Haaland. Namun semua ini baru awal. Ini baru debut kompetitif Haaland bersama City terlalu dini untuk menilai halan sebagai pembelian gagal sebagian besar pemain di City juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan taktik Guardiola contoh saja ada Rahim Sterling John Stones Riyad Mahrez dan yang terbaru Jack Rilis mereka semua kesulitan di musim pertamanya bersama Guardiola namun ketika mereka sudah mengerti apa yang diinginkan pelatih Spanyol tersebut mereka menjelma jadi pilar penting di squad City Menurut kami Halan tidak butuh waktu lama untuk adaptasi dengan gaya Main City. Semoga saja ia bisa pulih 100% dan kembali menjadi Halansi mesin gol yang kita semua kenal.